Selanjutnya, kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, kepada zodiak yang keempat, yang akan beruntung di bulan Februari tahun 2021. Jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan, biasanya kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh masing-masing zodiak, yang bakal beruntung di bulan Februari tahun 2021. Pertama, support energi kepada zodiak. Yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak. Yang kedua,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 Untuk zodiak yang pertama adalah Nine of one ataupun 9 tongkat Untuk zodiak yang pertama yang bakal beruntung di bulan Februari tahun 2021 adalah Seseorang yang berzodiak libra Yang dimana disini digambarkan seorang libra mendapatkan keberuntungan di dalam kategori karir, pekerjaan, dan kehidupan Dan di disini juga bisa digambarkan bahwasannya seorang libra akan beruntung di bulan Februari tahun 2021 di dalam kategori keuangan di sini digambarkan seorang libra akan mendapatkan pekerjaan yang banyak, akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak di bulan Februari tahun 2021. Dan di sini juga digambarkan bahwasannya seorang libra akan membuka suatu usaha yang dimana seorang libra lah pemilik usaha tersebut yang tujuannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak jadi disini menggambarkan seorang Libra merupakan sosok seseorang yang bakal beruntung di bulan Februari tahun 2021 yang dimana disini dikategorikan bahwa saya seorang Libra beruntung di dalam kategori karir, keuangan, dan kehidupan dan di disini seorang Libra mempunyai tujuan yaitu membahagiakan seorang anak yang merupakan anak Libra sendiri dan di disini juga seorang Libra akan mendapatkan dorongan doa dari seorang anak yang merupakan anak Libra yang dimana sini seorang lewa akan mendapatkan keberuntungan. Untuk kartu kesimpulannya adalah "well of fortune". Secara umum, "well of fortune" itu diartikan roda kehidupan, perputaran kehidupan, dan roda keuangan. Dan jika kartu "well of fortune" kita gabungkan dengan kartu... Zodiac yang pertama di sini menggambarkan roda perputaran hidup akan dirasakan oleh seorang Libra di bulan Februari tahun 2021 di mana di sini peningkatan karet keuangan kehidupan akan didapatkan oleh seorang Libra yang dimana juga tujuannya untuk membahagiakan seorang anak Libra sendiri ataupun seorang anak Libra akan mendoakan seorang Libra agar mendapatkan kebahagiaan serta mendapatkan peningkatan keuangan di bulan Februari tahun 2021 dan untuk kartu. Zodiac yang kedua adalah Eight of One ataupun delapan tongkat. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana di sini digambarkan bahwasanya seorang Virgo akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori karir pekerjaan serta kehidupan dan di sini di kategori keuangan juga tak dan di sini juga digambarkan bahwasanya di bulan-bulan sebelumnya seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang fokus disiplin bertanggung jawab di dalam kategori karir pekerjaan yang dimana di sini seorang Virgo akan mendapatkan nilai plus mendapatkan nilai yang positif mendapatkan respon yang positif dari orang lain sehingga di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Virgo akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain untuk menangani pekerjaan ataupun proyek yang sangat besar dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Virgo merupakan seseorang yang disiplin di dalam kategori keuangan dan di dalam kategori karir dan pekerjaan dan untuk support energinya adalah kenaik opsi Secara umumnya, naik opsi itu diaktikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan seorang Virgo mendapatkan peningkatan, mendapatkan keberuntungan di dalam kategori karir, pekerjaan serta kehidupan yang dimana di sini akibat kedisiplinan seorang Virgo ia akan mendapatkan tawaran pekerjaan. Yang nilainya sangat besar yang dimana di sini seorang Virgo didukung penuh oleh seorang sahabat kerabat ataupun pasangan Virgo sendiri. Dan jika kartu kelautan kita gabungkan dengan kartu zodiak yang kedua di sini menggambarkan sosok seorang Virgo akan merasakan keputaran roda perekonomian yang meningkat di bulan Februari tahun 2021 yang dimana diakibatkan dari kefokusan kedisiplinan orang Virgo di bulan Februari tahun 2021 yang berdampak positif kepada kehidupan yang dimana didukung oleh seorang sahabat kerabat serta pasangan Virgo sendiri dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah six of sword ataupun 6 pedang untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang dimana di sini digambarkan seorang cancer akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori kesehatan keuangan dan kehidupan dan disini sini menggambarkan seorang cancer merupakan sosok seseorang yang selalu bertanggung jawab yang fokus dan mempunyai tujuan untuk membahagiakan keluarga tercintanya terlebih dahulu terutama anak-anak dan pasangannya dan disini juga digambarkan bahwasanya di bulan sebelumnya seorang kesehatan mendapatkan kesehatan yang menurun dikarenakan ia terus berjuang dan dikarenakan ia memaksakan diri untuk membahagiakan seorang anak ataupun membahagiakan keluarganya namun di bulan Februari tahun 2021 berkat dorongan doa dari seorang Anak berkat doa dari pasangan membuat seorang cancer bangkit dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Februari tahun 2021. Dan di sini digambarkan bahwa saja seorang cancer merupakan sosok seseorang yang berjuang demi keluarga, yang dimana di sini pintu rezeki akan terbuka dan seorang cancer akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori kesehatan yang meningkat dan keuangan yang meningkat di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah. King of one secara mungkin of one itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan disini menggambarkan seorang cancer merupakan sosok seseorang yang beruntung dalam kategori keuangan kesehatan yang dimana disini tujuan seorang cancer untuk membagikan sebuah keluarga dan di disini seorang cancer mendapatkan dorongan dan dukungan serta doa dari seorang sahabat rekan serta orang tua cancer sendiri dan jika kaguel well of fortune kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di disini menggambarkan produk perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang cancer yang dimana disini tujuannya membahagiakan seorang anak membahagiakan keluarga akan ia dapatkan di bulan Februari tahun 2021 dan mendapatkan keberuntungan kesehatan dikarenakan seorang cancer mendapatkan doa dari seorang sahabat kerabat dan orang tua cancer sendiri dan untuk zodiak yang keempat adalah dua pentakel ataupun dua kon, itu zodiak keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang dimana mana di sini digambarkan bahwasanya seorang Pisces mendapatkan keberuntungan di bulan Februari tahun 2021 di dalam kategori keuangan dan kehidupan di sini digambarkan bahwasanya keuangan seorang Pisces memasuki zona nyaman zona stabil di bulan Februari tahun 2021 namun disini seorang Pisces ingin mengambil satu langkah yang dimana langkah tersebut adalah langkah yang tepat untuk mengubah serta mendapatkan keuangan yang meningkat di bulan Februari tahun 2021, dan di sini juga digambarkan bahwasannya usaha tersebut merupakan usaha milik bisnis sendiri, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan seorang bisnis di bulan Februari tahun 2021, dan untuk support energinya adalah. Queen of Cup. Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang, kiranya. Dan di sini menggambarkan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang mendapatkan keberuntungan di dalam kategori keuangan dan kehidupan yang di mana di sini digambarkan bahwasanya seorang Pisces membuka usaha yang tujuannya untuk meningkatkan keuangan dan di sini seorang Pisces akan mendapatkan doa dan mendapatkan dukungan dari seorang pasangan Pisces sendiri yang di mana di sini seorang Pisces dan pasangan akan sama-sama berjuang untuk meningkatkan keuangan serta kehidupan di bulan Februari tahun 2021. Dan jika kartu Welpo dan kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan Roda perputaran hidup akan dirasakan oleh seorang Pisces, yang dimana di sini seorang Pisces dibantu oleh seorang pasangan, untuk menemukan sebuah jawaban dan membuat suatu usaha yang tujuannya untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Februari tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwasanya 4 zodiak yang mendapatkan keberuntungan di bulan Februari tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Libra, yang kedua Virgo, yang ketiga Cancer dan yang keempat adalah zodiak Pisces. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang bakal beruntung di bulan Februari tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan.